lihat wow keren teman, -teman. oke lihat teman, teman wow keren sekali lihat teman, -teman. keren Hari ini kita ada di sungai, rencananya saya akan berburu belut teman-teman di area sungai ini teman-teman Biasanya di pinggir-pinggir sungai suka ada belut, oke penasaran? Ikutin terus Oke teman-teman Di pinggir-pinggir lihat teman-teman Ini adalah lumpur Campur pasir teman-teman Oke Biasanya di pinggir-pinggir seperti ini Suka banyak belut teman-teman Waktu itu saya juga pernah Nanggap belut monster di pinggir-pinggir sungai teman, teman Oke Lihat Banyak sekali eh, sarang belutnya teman-teman Ada lubang-lubang banyak di sini ada eh, beberapa jenis lubang Seperti lubang kijing, Lubang kerang ya Terus eh, lubang belut Oke, okay. ya, teman-teman, tangan saya aja eh, dalam. Teman-teman, oke, okay. nah, oke, okay. eh, belutnya enggak terlalu besar, teman-teman, tapi lumayan buat kita olah. Teman-teman, oke, okay. oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, ini dia. Oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Teman-teman, lihat. Wow, keren, teman-teman. Dapat -teman. Satu, satu, lihat, teman-teman. Ukurannya -teman. terlalu besar, tapi lumayan, lihat, teman-teman. Oke. Okay. licin sekali kita menggunakan uh, kuku atau jari, teman-teman, untuk menyocok si ini, teman-teman. Oke, okay. kita cari lagi, teman-teman. Ini ada lubang. Oke. Okay. Wow. Dalam juga ya. Oke. Okay. oke, okay, wow oke, okay, licin oke, okay, teman-teman oke okay. lihat wow, keren teman-teman kita dapat oke okay. lumayan kita kumpulkan teman-teman sekali lubang-lubang e, belut, oke. Okay. banyak sekali jejak dan di sini saya menemukan jejak biawak teman-teman. Oke, okay. di sini ada sungai e, cukup luar biasa banget teman. Dipenuhi banyak berbagai ikan teman. Oke. Okay. Ya. Ada belut. Selain belut, teman-teman biasanya di pinggir-pinggir lubang seperti ini suka ada ikan, teman-teman. Oke, okay. oh. oh, susah banget, teman-teman kitanya kalau licin tadi langsung uh, ke gelas itu Tuan Mas. Oke. Okay. Wah. Wow. Cukup luar biasa banget Tuan Mas. Oke. Okay. Teman-teman lihat, di sini ada lubang juga. Oke. Nah, di sini ada bekas uh, sarang musang, teman-teman. Lihat di dalam kayaknya sarang musang. Nah, ini ada jejak biawak juga, teman-teman. Oke, kita bongkar. Lihat, ini sarang. Oh. Oke. Jadi si lubang belut itu ada dua teman-teman. Oke si lubang belut biasanya membuat uh, lubang dua keluar sama masuk teman-teman. Oke, okay. kita uh, hadang seperti ini teman-teman. Oke. Okay. Ah. Ah. Oke. Okay. Oke, okay, lihat teman-teman. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aduh. Wow, keren. Ah. Aduh. kemana tadi, bro? Cepet banget, teman-teman! Selain cepet, juga licin, teman-teman. Oke, okay. oke, okay. oke, okay, ini dia, teman-teman. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. ini wow, licin sekali. Ah, Oke, okay. akhirnya dapat, teman-teman. Wow, keren, kita cuci dulu, dia, nah, teman-teman. Seperti ini, lihat, wow, mantap! Kita masukkan ke plastik, teman, -teman. Lihat, nah. lihat, teman-teman! Hasilnya lumayan buat kita olah, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Okay. Wow, licin sekali. Oke, okay, teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, oh, oh. Oke. Okay. Uh, oke. Okay. oke, pelan-pelan kita tekan. Oke, okay, lihat, teman-teman. Wow, keren sekali, lihat, teman-teman. Keren. Ukurannya enggak terlalu besar juga ini juga. Lumayan ya. Buat kita olah, teman-teman. Lihat. Kita masukin ke kantong, teman-teman. Ya, teman-teman. Hasil hari ini, teman-teman. Mayan. Oke. Okay. Teman-teman, yuk yuk. Ini lanjut. Oke. Okay. Oke. Okay. Ah. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, lihat. Wow, keren. Ah, kita tekan kita remes seperti ini, teman teman wow lihat kurangnya nggak terlalu besar lagi kita masukkan oke teman teman lumayan teman teman hari ini kita dapat lihat lihat teman teman hasilnya lumayan kan Dan kita masukkan uh, sebelumnya si teman-teman Oke okay. wow Oke okay, teman-teman sebentar lagi mau ada maghrib kita harus cepat-cepat teman-teman Oke okay. teman-teman uh, sebentar lagi mau ada maghrib teman-teman sekarang udah jam 5 lebih oh uh, capek banget teman-teman uh, hari ini kita udah ke daerah mana aja ya udah ke kertasari udah ke Banjar Harjo uh, udah ke uh, mana ya Cikakak teman, teman sekarang ada di desa saya teman, -teman. oke okay. sebentar lagi mau ada maghrib wah luar biasa banget teman-teman oke okay. Udah mateng ya Kita habis bakar di sini Kita langsung makan juga di sini teman-teman Oke okay. Sebentar lagi mau ada maghrib Kita harus cepet-cepet Harus buru-buru teman-teman Oke okay. hmm. Kayaknya baunya enak nih teman-teman Bismillahirrahmanirrahim keren sekali hmm. Cap. ya teman teman hmm. Hmm. Nah, rasa si belut ini gurih terus pedas teman teman tadi kita pakai cabai lumayan banyak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 Oke okay, teman-teman, sekarang udah selesai, udah mau maghrib sekitar jam 6 teman-teman. E, sekarang cukup melelahkan banget, kita udah keliling ke berbagai e, desa teman-teman dari Desa Ketat Sari, Penjaharjo, dan sekarang di desa saya teman-teman. E, sekarang sekitar jam 6, saya enggak bawa lighting, enggak bawa center teman-teman. Jadi udah selesai, Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini, nanti kita akan besok akan lanjut teman-teman. Penasaran? -teman. Ikutin terus.